One bueno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, guys. Ciamuk, jadi gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala bahaya, malapetaka, bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke okay guys ya bulan puasa Perbanyak kita membaca Al-Quran ya kan? Jangan sampai istilahnya menyianyikan Waktu ya setidaknya Dalam satu bulan itu kita Hatam satu kali guys Kalau istilahnya konsep kita Mau menghatam satu bulan 30 jus gitu kan maka Setiap sole kita membaca dua lembar Guys ya karena dalam Al-Quran Itu satu jus ada 10 lembar Kalau yang istilahnya Madinah seperti itu Nah di situ ada 10 lembar jadi kalau istilahnya dalam dalam sehari kita surat lima waktu maka ketika satu kali baca kita baca dua lembar saja itu sangat-sangat mudah sekali kalau kita membaca dua lembar dalam setiap selesai sholat maka insya Allah dalam satu bulan kita sudah menghatamkan Al-Qur'an seperti itu ingat guys pahala Al-Qur'an di bulan puasa dilipat gandakan ya kan 10 kali oleh al Allah Subhanahu wa taala jadi kalau satu huruf itu 10 pahala dilipat gandakan dikali 10 seperti itu jadi 100 guys ya Allahu akbar jadi seratus nanti dikali lagi dikali lagi. Allah akbar. Itulah. Kehebatan bulan puasa ya guys yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW agar menyamai istilahnya ibadah-ibadah umat-umat zaman dahulu ya kan umat zaman dahulu kan umurnya 500 tahun 1000 tahun sedangkan kita hanya kisaran 60 60 63 gitu kan ya Akbar Oke di sini kita akan meresens sebuah video guys ya kori kana viral asal Malaysia Muhammad Azbar terbaik satu MTQ Internasional Mazmir Daud Al-Jazair, kalau kemarin kita melihat jurinya menangis, tapi di sini ada penampilan lain yang ditampilkan oleh Muhammad Azfar. Kalau kemarin kan pakai jas, guys. Ya, nah sekarang beliau, adik Muhammad Azfar, ini tidak pakai jas. Ini kayaknya penampilan yang setelahnya atau sebelumnya seperti itu. Nah, ini viral di dunia maya, guys. Ya, Allahu Akbar. Sampai orang-orang mana-mana pun, Allahu Akbar. Yang komen itu ada orang Pakistan dan lain sebagainya di video-video saya itu, guys. Nah. Kali ini langsung saja kita play videonya Ini daripada AM Official Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Jom kita tengok videonya, let's go Oke okay. Allah Iqra' min qawli Allahi ta'ala Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasakil layri wa qur'ana al-fajr Allah Sedak nih الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن Ko ay Menjadikan nama syurga, meminang lagi lipatan janda bina, filatallah mahhemmu Allah وين ده الله Masya Allah, tinggi ya guys. Wa Masya Allah... Maşallah. Allah, Allah, Allah Masya Allah, Allah Allah Allah الله. تحية لأحمد أسفر من ماليزيا. <تصفيق> Oke okay, guys, sudah saya Allahummarhamna bilquran. Allahummarhamna bil Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan Al-Qur'an dan dimuliakan oleh Al-Qur'an ya guys ya. Allahu Akbar, jangan sampai Al-Qur'an itu menjadi penggugat kita nantinya gara-gara apa? Gara-gara kita baca Al-Qur'an tapi hanya mengabaikannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar Al-Quran yati syafi'an li ashabih li yaumil qiyamah. Jadi Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Ya, kepada kita di hari kiamat, di alam kubur, apabila kita itu membaca Al-Quran, senantiasa mengistiqomahkan membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang kepada kita sebelum malaikat itu menanyai kepada kita itu. Sebagian ustaz, ustaz juga menyebutkan seperti itu, ya guys. Ya, saya menukil saja sebelum istilahnya, kalau kita itu istiqomah, membaca Al-Quran ataupun mengistiqomahkan diri dalam satu surat, dua surat, tiga surat, ataupun bahkan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Quran, mengamalkan Al-Quran Membaca Al-Quran Maka sebelum malaikat bertanya kepada kita Soal man robbuka Wama imamuka Wama nabiyuka Nah seperti itu ya kan maka Al-Quran Alquranlah yang akan menghadangnya, itu kata para ustadz. Allahu akbar. Maka daripada itu, teman-teman sekalian persiapkan ya. Ada sebuah quotes yang menurut saya itu bagus banget, guys ya. Di sini saya akan menyebutkan di sini, guys ya. Seindah apapun dunia, dia tetaplah fana. Sejauh apapun akhirat, dia tetaplah nyata. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Allahu akbar. Jadi apa ya, guys ya? Akhirat itu nyata guys akhirat itu yang akan kita tempati akhirat itu adalah masa depan kita dimana kalau kita istilahnya madesu masa depan suram itu sangat susah sekali makanya kita juga menginginkan masa depan kita itu cemerlang ya agar supaya apa agar supaya kelak di akhirat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala Ya, berkat dengan Al-Qur'an, berkat kita takwa dan iman kepada Allah, berkat kita cinta kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi Allahu Akbar, Muhammad Azfar dan kori ah juga di Indonesia, di Malaysia, seluruh dunia itu semuanya menginginkan hal yang sama, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita Ya, dengan menonton seperti ini semoga menambah ya keyakinan kita, menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an sehingga kita termasuk orang yang cinta Al-Qur'an dan menjaga Al-Qur'an serta membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Oke itu saja video kali ini guys buat teman-teman semua terima kasih banyak ya terutama buat teman-teman semua yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga rezeki teman-teman itu berkah berlimpah ya. Amin. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys ya subscribe dong <laughs> oke okay guys jangan lupa like juga ya semakin banyak like nya teman-teman sekalian video saya itu semakin direkomendasikan oleh YouTube seperti itu ya kan karena like komentar itu bernilai bagi saya guys ya ya istilahnya agar supaya channel ini nggak mati gitu ya kadang-kadang istilahnya saya upload video itu yang nonton cuma 4000 ya nonton cuma 1000 kadang nggak sampai 1000 ya Allah sedih Gitu guys asli Ya Padahal subscriber udah 170 gitu Saya berharap juga semoga ya teman-teman semua Stay tune dan gak bosen gitu kan Kalau teman-teman ada masukan Silahkan komen aja di bawah gitu kan Biar teman-teman gak bosen tuh Kita harus ngapain gitu kan Ah gitu teman-teman Oke okay, itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Selamat buat Malaysia yang juara satu ya Internasional Mazmir Daud Aljazair Dan juga Negara saya guys juga mendapatkan juara satu terbaik yaitu dalam hafiz, hafiz Quran seperti itu guys. Allahu Akbar Malaysia Indonesia menguasai dunia. Allahu Akbar. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>